sebuah konsep akhlakul karimah yang telah dibentuk oleh pondok pesantren gontor itu akan disalurkan kepada anak-anak dan akan memberikan buah hasil untuk disalurkan kepada masyarakat yang ada di luar nanti. Maka kita sebagai santri, sebagai ustadz, bahkan sebagai budaris, mualim, ulama alim kita harus bisa menjaga keahlakan, keakhlakul karimah kita tersebut. Karena akhlak kita ini yang mencerminkan kita, yang dapat memberikan kita. ketika kita pulang nanti ke rumah kita masing-masing jangan pernah kita lupakan tatanan kehidupan bahkan syariat bahkan ajaran